Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Urang Garut 9C. Kali ini alhamdulillah kesempatan lagi untuk jalan-jalan menyusuri pinggiran-pinggiran uh, hutan, tepatnya di Gunung uh, Cipawitra.